Selamat datang kembali di Steph G Channel Pembahasan kita kali ini adalah tentang hasil pertandingan La Liga Pekan ke-31 Tanggal 26-27 April 2023 Beserta klasemen sementara, top skor sementara, top assist sementara Serta jadwal pertandingan selanjutnya Berikut, hasil pertandingan La Liga Pekan ke-31, tanggal 26 April 2023, Girona versus Real Madrid, dengan skor 24, kemenangan untuk Girona. Cadiz versus Osasuna, dengan skor 0-1, untuk kemenangan Osasuna. Real Betis versus Real Sociedad, berakhir dengan skor kacamata. Berikut, hasil pertandingan La Liga, tanggal 27 April 2023. Getafe versus Almeria, Getafe 1, Almeria 2. Atletico Madrid versus Mallorca, dengan skor 3-1, kemenangan bagi Atletico Madrid. Pertandingan selanjutnya, Rayo Vallecano versus Barcelona, dengan skor, Rayo 2, Barcelona 1. Celta Vigo versus LC, Celta Vigo 1, LC 0. Berikut, daftar klasemen sementara La Liga sampai pada pekan ke-31. Barcelona masih kokoh di puncak klasemen sementara, dengan torehan 76 poin, dari 31 pertandingan. Disusul Real Madrid, di peringkat kedua, dengan 65 poin, dari hasil 31 pertandingan. Atletico Madrid di posisi tiga, dengan torehan 63 poin. Di posisi empat ada Real Sociedad, dengan torehan 55 poin. Real Betis ada di posisi kelima, dengan torehan 49 poin. Berikut daftar klasemen sementara, mulai dari peringkat ke-11 sampai 20. Valencia, Espanyol, dan LC, masih berada di zona degradasi. Berikut daftar top skor sementara La Liga, sampai pada pekan ke-31. Di urutan pertama ada, Robert Lewandowski dengan koleksi 18 gol dari Klub Barcelona. Di urutan kedua, ada Karim Benzema dengan koleksi 14 gol dari Real Madrid. Di posisi tiga, ada Enes Unal dengan koleksi 13 gol dari Getafe. Sementara Joselu, Borja Iglesias, Iago Aspas, Vedat Muriki sama-sama mengemas 12 gol. Berikut daftar top assist sementara La Liga sampai pada pekan ke-31. Di posisi pertama ada Antonio Griezmann dengan koleksi 10 assist. Mikel Merino dan Vinicius Junior 8 assist. Rodigo dan Lucas Robertone 7 assist. Sementara Lewandowski dan Marco Asensio sama-sama mengemas 6 assist. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya, tanggal 28 April 2023, pekan ke-31. Villarreal versus Espanyol, jam 00.30 waktu Indonesia Barat, live di BN Sport 1. Valencia versus Valladolid, jam 00.30 waktu Indonesia Barat, live di BN Sport 3. Atletico Bilbao versus Sevilla, jam 03.00 waktu Indonesia Barat, live di BN Sport 3. Itulah hasil dan klasemen sementara La Liga musim ini sampai pada pekan ke-31 yang akurat dan terupdate. Jangan lupa like, subscribe, comment dan share.